Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau panen buah markisa lilikoi. Nih, udah pada matang. Hmm, matang. Kalau ini masih mentah. Nih. Hmm, udah matang. ini ada matang lagi uh, jatuh ini kalau udah terlalu matangnya akan jatuh ya tadi juga pagi-pagi nemu dua biji yang jatuh ini di atas harus pakai kursi nah ada lagi yang matang Ini matang juga, matang warna kuning matangnya. Nah, ini juga matang. Ini baru mau kuning. Tunggu dulu sampai kuning benar-benar kuning baru kita petik Ini juga udah pada mulai muncul bunga lagi di ujung tunasnya Nah ini ada lagi yang matang ngumpet Nah, ini calon bunganya Calon bunganya lumayan banyak lagi Tuh di tiap tunas Ada calon bunga Alhamdulillah ya Nah ini Ini mbak. belum terlalu matang Biarin aja dulu Tiap hari pada ngambilin Yang kuning-kuning pada diambilin ini pohonnya udah merambat ke pohon jambu, aduh, terus segera dirapihin. ini udah udah panennya, yang lainnya masih hijau kita biarin dulu, tunggu sampai benar-benar warnanya kuning seperti ini baru dipetik ya. ini ada yang sebesar telur asin ya telur bebek ada yang sebesar telur ayam jadi enggak rata nih ukurannya sama ya seperti buah-buahan lain ini rasanya manis ada ya, sedikit asam tetapi dominannya manis dan wangi ini kalau dimakan ini namanya margisalilicoi atau pasiflora laurifolia kalau di indonesia masih jarang yang tanam ya